berwujud pria berkulit gelap atau biru tua memakai topi kuning dan mahkota yang dihasil beri merah dalam seni lukis dan arca umumnya ia digambarkan sedang bermain sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping legenda Hindu dalam kitab Urana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra kegelapan, Bosu Dewa, bangsawan dari Kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum, ia dipuja sebagai awatara inkarnasi Dewa Wisnu, kegelapan di antara sepuluh awantara Wisnu. Dewa Wisnu yang berperan sebagai Stipe. Yang bertugas melihara dan melindungi segala ciptaan Brahman Tuhan Yang Maha Esa Dalam filsafah Hindu Waisnawa Ia dipandang sebagai roh suci, Rokus Dewa yang tertinggi Namun dalam cerita lain Dewa Brahman adalah Dewa tertinggi Dalam filsafah Atwaita Vedanta Dan tradisi Hindu umumnya Dewa Wisnu dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman dan enggan untuk dipuja sebagai Tuhan tersendiri yang menyaingi atau setara dengan Brahman. Gentaning berasal dari kata Genta dan Ning yang memiliki arti Genta yang berarti penuh daya cipta, naluri dan filosofi. Ning memiliki arti namun dan atau tetapi Burung perkutut katulangan Kresna Gentaning Memiliki mitos yang tidak baik Untuk dipelihara karena arti Dari nama kresna Gentaning Karena menemukan sang dewa Memberi suatu dengan maksud Mencari imbalan pribadi untuk dirinya Tuah burung perkutut katulangan Kresna Gentaning Dipercaya memiliki tuah Pemrakasa, pelopor, penimpin, bebas, bekerja keras, individual Namun dari apa yang dikerjakan menuntut sesuatu Bisa dibilang seperti upah atau balasan Angsar burung perkerut kadronan Krishna Gentaneng dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun leluhur bagi pemiliknya Belepas dari unsur mitos yang beredar tentang Perkutut Ketanah Gentani Perkutut ini memiliki wajangan tersirat agar memiliki burung perkutut akan selalu bekerja keras untuk berani menyampaikan kebenaran Dan berani menghadapi risiko untuk tujuannya Ingatlah apapun yang kamu kerjakan akan dapat upah sesuai dengan apa yang loro kerjakan Yoni yang dimiliki perkutut katurangan kresna gentaning adalah katurangan perkutut dengan ciri warna hitam pada bagian genta Yang dimaksud bagian genta perkutut adalah bagian pipi perkutut Yang letaknya di bagian bawah paru hingga di bawah mata burung perkutut Di bagian inilah burung perkutut dapat menghasilkan suara anggungannya Analoginya dalam interaksi kehidupan sehari-hari sering kali terjadi Baik di dunia nyata maupun maya ditemukan kalimat kelopehan Jangan merasa benar, jangan merasa paling sendiri Jangan merasa paling baik dan jangan merasa paling suci Kalimat-kalimat seperti ini biasa muncul saat orang dihadapkan pada kondisi perdebatan, Perbedaan pandangan politik, keterusikan akan keyakinan Dan rasa tidak senang saat mendapatkan teguran atau nasihat pada kondisi seperti ini tak jarang pelaku merasa paling benar, membuat dampak buruk bagi diri yang bersangkutan dan lingkungan sekitar. Setidaknya orang yang merasa paling benar atau golongan ujub dan tak kabur yang menjadikannya kurang dipercaya dan dihargai orang lain. Sikap dan pelaku itulah yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik di antara sesama umat manusia. tergantung padahal yang percaya marang kebenaran ikusi ngutokan go sabun wong menangin tadi bencana yang dimunda kasegut diturusakikan dirosok ujub lan sombong kanti wibohkan go ngadili ngukum wong liya utawa golongan meningko mulia utawa nisto mabun rokok utawa suar kurang dilaknat utawa dikutuk wanopo diparing rahmat Secara riah, orang-orang patokan-kang bisa deteksi kualitas adilan iman yang mengesokkan di yakin meninggalkan benar Kita hendaknya menyadari bahwa diri kita punya kelemahan Tapi jangan kemudian dijadikan ekskusi untuk berkotosa Tuhan juga memeringatkan ada kelemahan dalam diri setiap manusia oleh karena manusia, seyogianya menjaga dirinya masing-masing dan senasa berhati-hati. Kalaupun manusia melakukan kesalahan, maka jangan lupa bahwa Tuhan meluas pengampunannya. Ingat, jangan merasa paling suci dan memilihkan orang lain, merasa paling benar dan menganggap orang lain gordoh, merasa paling takwa dengan orang lain kufur dan sebagainya. Seperti para politikus saat ini yang sering berkedok mengatasnamakan agama Untuk mencapai ambisi kekuasaan mereka pribadi Agama dimanfaatkan sebagai kekuatan Dan oleh para aktor dalam dunia politik untuk memperoleh dukungan dari para pemilih Agama dimanfaatkan bukan benar-benar untuk ideologi politiknya yang bersangkutan Akan tapi dipergunakan juga untuk kepentingan lainnya Sehingga yang dilakukan partai politik hanyalah satu Yakni Mencari pendukung sebanyak-banyak untuk legitimasi kekuasaan dan yang paling mudah adalah mengatasnamakan demi membela agama. Parpol mana yang maksud? Kami rasa Doro lebih paham.